Oke, okay, sudah selesai belum? Kalau dikasih tahu ya. Oke, okay, gimana ada masalah? Ya? Okay. Lanjutkan dengan ini Dengan apa? E di buku bantu piutangnya Lanjutkan ke buku bantu piutang Oke okay, sudah belum belum ya oke okay, lanjut Oke okay, sudah belum? Atau ada masalah? Silakan dikasih tahu kalau ada masalah. Oke, okay. sudah diketikkan belum di sini? Nama akun piutang, kemudian dari ketik cs, kemudian angka-angka ini sudah dimasukkan belum di jurnal umumnya? Sudah. Oke. Okay. Rumus yang ada gunakan seperti apa? Coba dibacakan. Oke, okay, rumusnya bagaimana? Coba dibacakan. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Belum. Oke, okay, jurnal. Oke, okay, jurnal okay, umum, oke. Okay. Terus? Betul, lho, dah betul, dah betul, betul jurnal umum terus. Terus? Oke. Okay. Oke. Okay oke okay. koma, oke okay. oke okay. oke, okay, di kode pelanggan ya kode pelanggan ya, oke okay. koma, terus oke okay. oke okay. oke, okay, kemudian udah di F4 belum? oke, okay, di ether. Oke, okay. di sini sudah di jurnal umum sudah diketikkan kode pelanggannya. Sudah. Di buku bantu piutang sudah diketikkan buku pelanggannya. Sudah. Oke, okay, coba dicek sama enggak. Jangan-jangan di sini ada ada spasi. Kalau ada spasi dia nggak akan mau. Tuh. Jangan-jangan ada spasi. Kalau dia ada spasi nggak mau, dia harus sama persis. Sudah? Yang lain sudah bisa? Halo, yang lain? Oke, Tamara? Sudah bisa belum? Masalahnya di mana? Oke, coba dicek kodenya yang Anda ketikan di sini. Ada ada spasi enggak? Harus sama persis yang kita ketikkan di sini, kalau di sini tidak ada spasi, kemudian di buku bantunya juga di kode pelanggan jangan ada spasi juga. Coba dicek. Oke, okay, Nabila gimana Nabila? Bisa ya, oke. Okay. Chelsea Oke, okay. Suheni. Bisa ya, oke, okay, baik. Kiki Bisa, belum bisa masalahnya, dimana? masalahnya di mana masalah, menulis di jurnal umum oke coba perhatikan ya bapak ulangi ya rumusnya ya coba bapak bapak, bapak perhatikan semuanya coba perhatikan bapak ulangi penulisan rumusnya sama dengan sorry, sum if sum if, buka kurung kemudian range kita klik jurnal umum mulai dari E8 sampai dengan G140 oke, okay, 100 okay, kemudian F4 kemudian titik koma kita klik lagi buku bantu piutangnya kemudian kita klik kode pelanggan oke, okay, kode pelanggan Kemudian titik koma lagi kita klik lagi jurnal umum karena kita menjumlahkan debit maka di jurnal umum juga yang kita jumlahkan adalah debit mulai dari F140 sampai 8 sampai dengan F8 kemudian F4 tutup kurung enter oke dia akan masuk kalau umpamanya di jurnal umum ini bapak hapus oke ini bapak hapus maka yang muncul hanyalah 25 juta. Oke. Tetapi kalau Bapak munculkan lagi di sini adalah C01, maka yang muncul adalah 120 150 juta. Oke. Tapi kalau Bapak ganti lagi di sini CS02, maka yang lain akan hilang. Yang ada hanya CS01. Oke, hanya 25 juta. Jelas apa-jelas? Nyambung? Oke, okay, yang lain sudah selesai? Atau masih ada kendala? Sebelum kita lanjut ke kolom saldo. Sudah selesai semua? Masuk? Halo? Halo? Halo, yesa. Gimana? Sudah selesai? Yesa, sudah selesai. Masalahnya di mana ya? Yesa, masalahnya di mana? Nol. Udah, kamu ketik belum di sini? Coba, kamu kopikan saja rumusnya. Oh, gini di master buku bantu kamu klik dua kali kamu copy gini copy kemudian masuk ke e, buku bantu kamu ketikan di sini kamu copy lagi biar dia sama jangan-jangan beda saya yakin Bapak yakin pasti beda itu kodenya kemudian masuk lagi ke sini ketikan lagi CS01 lagi biar dia sama kalau dia sama dia pasti mau kalau dia tidak sama tidak mau contoh di sini bapak ilap kasih spasi maka di sini tidak akan terbaca 0 oke okay. kenapa karena tidak sama dengan cs01 ini tapi kalau di sini umpamanya bapak hilangkan spasinya bapak hapus maka di sini akan muncul lagi Oke, nyambung. Bisa Bapak lanjut? Oke, sekarang kita akan menggunakan rumus IF pada kolom saldo. Oke. Ingat piutang pasti bersaldo normal D debit. Pasti di debit lebih besar dibandingkan di kredit. Oke, tidak akan mungkin jika dia bersaldo normal debit Pasti saldonya lebih besar debit dibandingkan dengan kre kredit Jika bersaldo normal kredit Maka pasti saldo kredit lebih besar daripada de debit Kalau akunnya bersaldo normal kre kredit Perhatikan Di sini Bapak akan menggunakan fungsi IF Sama dengan IF Buka kurung Jika saldo awal debit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 kredit tutup kurung satu lagi yang lainnya adalah nol but, but tutup kurung enter maka di disini saya menjumlahkan 129 juta Hainyabung kenapa oke perhatikan Bapak ulangi sekali lagi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 Maka, buka kurung dua kali, saldo debit ditambah dengan mutasi debit, tutup kurung, dikurang, buka kurung lagi, saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit. Tutup kurung dua kali, kemudian titik koma. Yang lainnya adalah 0 Tutup kurung Enter Jelas? Yang lain gimana? Demikian juga dengan di saldo kredit Sama rumusnya Cuma bedanya tadi Saldo debit ditambah debit lebih besar. Kalau di sini saldo kredit ditambah kredit lebih besar dari saldo debit tambah dengan de debit. Sama dengan if buka kurung saldo debit, sorry saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit lebih besar dari saldo awal kredit, sorry saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit maka buka kurung dua kali saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit tutup buka tutup kurung kurang buka kurung saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit tutup kurung dua kali yang lainnya adalah nol. Maka di sini hasilnya adalah nol. Kenapa nol? Karena saldo debit lebih besar daripada saldo kredit. kredit. Oke, okay. nyambung. Oke, okay, dicoba dipraktekkan. Coba dipraktekkan. Kalau ada masalah, silahkan ditanyakan. halo halo Gim gimana bisa Oh, ini rumusnya Eh, sudah belum? dikasih tahu ya, kalau ini ya, kalau ada masalah ya halo, ketut ya ketut yang apa namanya yang zoomnya uh, jurusan akuntansi udah habis ya masa berlakunya ya. Kalau dua-dua ya. Tapi kok di sini kok yang saya pakai ini kok dia 40 menit 40 menit ya. Oh. Hmm. Tapi kok tapi kok di sini kok 40 menit 40 menit ya kenapa ya? Ah. Uh, uh. Ini tinggal 10 menit, 8 menit lagi habis lagi. Itu udah 2 kali nih. Hmm. Apanya? Ah uh, boleh. Ah. Uh. Uh, mau mau saya kirim ke Kakak atau gimana? Oke okay, ya. Uh, Oke, okay. ayo ya. Makasih ya. oke okay, gimana? Ada masalah? Sudah selesai belum semuanya? Sudah selesai semuanya? Halo? Lagi ngerjain, Pak. Lagi ngerjain Ada masalah di mana masalahnya? pilot tuh di apa di layar di monitor tuh ada rumusnya if. H9 ditambah F10 lebih besar dari I9 ditambah G9. Maka buka kurung dua kali. H9 ditambah dengan F10. Tutup kurung dikurang. Buka kurung. I9 ditambah dengan G10. Tutup kurung dua kali. Titik koma yang lainnya adalah 0. Oke. Okay. Di sini H9 itu adalah ini H9 yaitu pada sel H9 G9 kemudian di sini F10 adalah di sini F10 yaitu mutasi debit. Oke, mutasi debit. Kemudian adalah I9 adalah saldo kredit ditambah dengan lebih besar daripada G10 Ini adalah mutasi kredit. Oke, okay, oke, di sini sudah yang kemudian. titik koma kita ulangi lagi cuma di sini adalah H hai. F10 tutup buka kurung, tutup kurung kurang buka kurung i9 g maka ini debit dikurang dengan kredit kalau saldo debit kan pastikan debit dikurang kredit ya debit ditambah debit dikurang kredit kan gitu sama seperti, sebenarnya sama dengan rumus yang kita gunakan Oke sudah belum semuanya Elsa, kayaknya kamu bingung ya. Udah, pak. Udah ya, oke. Suheni, sudah belum? Udah pak. Udah. Pitria. Pitria gimana bisa? Udah pak. Udah. Nabila? Udah, bisa pak. Bisa ya Yesa Iya, yes, saya bisa. bisa Oke, Kiki bisa, bisa. Talita gimana? Talita, bisa, talita bisa? bisa. Oke, siapa lagi yang bermasalah? ada lagi yang bermasalah oke sudah semua belum halo Dapak. oke kalau sudah lanjutkan ke buku pembantu hutang dengan cara yang sama tetapi tunggu sebentar ya ini bapak matikan dulu karena tinggal 3 menit lagi nanti kita gabung lagi oke Halo, oke. Okay, bapak. Okay, bapak, matikan dulu semua, ya? Yeah, oke, okay. yeah, nanti kita gabung lagi.